Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di channel ini Dengan harapan dan doa Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, Keberkahan umur Serta dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin. Ya Robbal Alamin. Pada video kali ini, izinkan saya membagikan sebuah amalan yang sangat mustajab sekali. Amalan ini sangatlah ampuh sekali untuk mendatangkan jodoh yang tidak kunjung anda miliki. Amalan ini juga dapat mempererat hubungan anda dengan pasangan atau kekasih anda bagi anda yang mengamalkan amalan ini mampu mengundang rasa cinta terhadap semua orang jadi jika anda merasa sulit mendapatkan jodoh serta sedang mengalami masalah di dalam percintaan amalan ini sangatlah cocok anda amalkan adapun tata cara dan doa amalannya silakan anda simak terus video ini sampai selesai agar anda tidak salah di dalam mengamalkannya namun sebelum lanjut saya mengajak anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe like dan share video ini jika dirasa bermanfaat agar apa yang ada di video ini bisa bermanfaat bagi orang lain sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adapun caranya adalah setiap anda selesai mengerjakan solat farduh anda bacalah doa berikut ini sebanyak 11 kali dengan yakin dan istiqomah setelah anda selesai membacanya 11 kali anda berdoa memohon kepada Allah Subhanahu SWT dengan anda sebutkan hajat anda sambil anda sebut nama orang yang anda maksud. Anda amalkan dengan istiqomah selama tujuh hari. Ketika Anda akan keluar rumah, ingin menemui target Anda. Anda cukup baca satu kali dan Anda tiupkan ke target tanpa sepengetahuan si target. Adapun bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim Wa yusufah ini itu ada demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan sekian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh